kita main berburu angka oh, oh yay <laughs> oh temukan angka dari satu oh, sampai oh. sepuluh <laughs> <Yay>. <laughs> ku intai dengan mataku nomor satu Nomor satu seperti krayon sangat lurus. Swis swis krayon, swis swis krayon. Ini nomor satu. Kuintai dengan mataku nomor dua. dua. Nomor dua seperti. Yang menemukan nomor tiga dan empat. Oh, oh. su dengan mataku nomor tiga, tiga. nomor tiga seperti saya. Nomor lima dan enam oh. Oh. Hmm. Aha. Ku intai dengan mataku Nomor lima, lima. Nomor lima Seperti kuda laut oh kuda laut aku oh kuda laut Ini nomor lima Ku intai dengan mata. Seperti peluit bunci Peluit lutut, peluit lutut Ini nomor enam Sekarang ayo kita cari nomor tujuh dan delapan Mana bisa kau temukan nomor sembilan dan sepuluh? Oh. uh, oh. DENGAN MATAKU, nomor Sembilan! nomor sembilan seperti balon melayang. Oh, balon terbang, oh, balon terbang. Ini nomor sembilan. Kuintai dengan sepuluh, Nomor sepuluh seperti pemukul dan bola. Pukul bolanya, woah! Ini nomor sepuluh. Sayap satu bebek dua, kupu-kupu tiga, perahu layar empat, kuda laut lima, peluit enam, lampu tujuh, salju delapan, balon sembilan, pemukul. Temukan ya, semuanya Wow, ah. Ayo, wow. Main. Ayu, Ayo main Yeay oh. <tonsir> Yeay Saat main di taman Di taman Di taman huh? Ingat tuh tetap aman Berhati-hatilah <tonsir> Sayang itu berbahaya Hati-hati ini caranya main prosotan, prosotan, prosotan Tunggu antrian, ambil giliran, prosotan menyenangkan ah. oh. Saat main di taman, di taman, di taman Ingat tuh tetap aman, berhati-hatilah Sayang, lihat res kelilingmu sebelum kau memakai ya. ayunan Ini caranya main ayunan Ayunan, ayunan, pegang yang erat dan duduk tegak Ayunan menyenangkan uh, uh. Hai Hai Saat Hai. main di taman, oh. di taman, oh. di taman oh. Jangan oh. pergi cepat-cepat lihatilah oh, oh jangan terlalu baik. cepat Baiklah ini caranya bersepeda bersepeda bersepeda tetap lambat perhatikan jalan senangnya bersepeda Oh Yeay. <laughs> <laughs> wow oh. Oh. Oh. oh gunakan perlengkapan uh -huh. keselamatan saat main di taman, di taman, di taman Ingat keselamatan, oh, berhati-hatilah perlengkapan keselamatan membuatmu tetap aman. Ayo main petak umpet. Satu, dua, tiga, empat, lima. Hah, serigala besar datang menangkap kalian. Oh. Ah. serigala akan datang. Oh, oh, oh. Di mobil berputar-putar, berputar-berputar. Toda di mobil berputar-putar, kemana perginya? Hah? Mobil berputar-putar, berputar-berputar. Roda di mobil berputar-putar. Kemana perginya? Ayo mandi lula lula -la, meluncur, meluncur Seekor ikan jatuh di bak Satu Ayo mandi lula-lula-la meluncur, meluncur Kura-kura jatuh di bak Dua Ayo mandi lula-lula-la meluncur, meluncur Lumba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 Lalu lala meluncur, meluncur, gurita jatuh di bak. Enam. Ayo mandi lalu lala meluncur, meluncur, penguin jatuh di bak. Tujuh. Ayo mandi lalu la, meluncur, meluncur, ekor katak jatuh di bak. 8. Ayo mandi lula-lula Meluncur, meluncur Sekor bebek jatuh di bak Sembilan Ayo mandi lula-lula Fokus Apa itu artinya Duduklah di kursimu Satu, dua, tiga, empat, lima Ikan kecil berenang Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Yuk tangkap ikannya Yang kau harus fokus Apa itu artinya? Lakukan satu-satu akan bersih setelah kau selesai main Oh? Suka rambut Jadi Ya he he sangat panas panas Ah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 Jus jeruk oranye, empat jus anggur ungu, lima jus mangga kuning. Dua dapat ma, mau yang mana? Ku mau yang pertama, jus strawberry merah enak. Pertama, pertama. Oh. Jus strawberry merah, dua. Jus blueberry biru, tiga. Jus jeruk oranye, empat. Jus anggur ungu, lima. Jus mangga kuning. Tua dapat ma, mau yang mana? Ku mau yang kedua. Jus blueberry biru enak, yang kedua.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 Gapat ma. Mau yang mana? Ku mau yang ketiga. Jus jeruk orangnya enak. Yang ketiga. Yang ketiga. Haha. Ha. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Jus blueberry biru Tiga, jus jeruk oranye Empat, jus anggur ungu Lima, jus mangga kuning dua. gapapa, gapapa. Yang kelima, jus mangga kuning enak. Yang kelima, yang kelima. Tutut, hmm. -tut, jus segar dan enak. Oh. Wow. Ayo kita beli jus. Minum jus segar Lihat blender ajaibku hey, hey. Ku taruh buah Cak-cak-cak Jus sehat yang enak untukku la, la, la, la, la, la, la. Jus Dino Jus buaya Jus robot Dan Jus pelangi khusus Yang mana yang kalian suka? Naga, strawberry mangga, blueberry dan buah anggur juga nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Jus pelangi sudah immune. siap Aku ingin beli jus buaya, terbuat dari apa? Kiu hijau dan raspberry, jus buayamu sudah siap Asam, jus binomu sudah siap Maukah kalian memilihkan jus untuk ibu? Oh? Baik Aku ingin beli jus robot. Terbuat dari apa? Strawberry, Strawberry merah Dan semangka besar Robot akan segasih. Ini disrobotnya. Ini, robotnya. Ibu. Terima kasih. Anak-anak, waktunya pergi. Ganti baju kalian. Iya. Putih, putih. Kaos kaki itu Yuk bermain Kaos, kaki Sekarang kamu gajah Baru. kotakmu tak Ini dia. Tidak, tidak. Ku tak mau, ku tak mau, ku tak mau. Hmm, Merah, kuning, biru, hijau. Warna apa yang kau mau? Oh. le mangkuk kecil baik ini tidak tidak kutak mau kutak mau kutak mau merah kuning biru hijau warna apa yang kau mau <SILENCIO> Aku punya sesuatu untuk kalian. Ah? Ah. Oh. Wow! Yeay! Yeay! Dan siapa? Bibi di mau di Bibi Bobby dibu, kucing meong, kucing meong, kucing meong, kucing meong. Kucing. A kucing. O <tik> <tik> <tik> dan Swiss Swiss di wajah kecilku. Tebakku siapa? Bibi Bobby dibu, ayam petang Dan Swiss Swiss di wajahku sendiri <laughs> Tebakku siapa? Bibi di bobi di